Selamat malam seluruh masyarakat bapak-bapak ibu-ibu selamat malam. G. G. Bismillah alhamdulillah Waqtul datangnya risalah itu mulia wasabil risalah waktu yang berdi hati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa idza aza rabbukum la in syakartum la aziidannakum walaiin kafartum inna 'adzabi masyid amma hormati para alim para ulama para sepuh di sebah para tokoh masyarakat Baga khusus, Kampung hormati Bapak Pungu Sudhabi, Selaku Kuru Desa Kaludilor, Mugia Terang Segitaringi, Selaku Allah ya, sekeluarga. begitu Begitupun Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Yang kami hormati Pemdes Desa Kaludilor, Yang kami hormati Ketua DPD Beserta Anggota, Yang kami hormati Ketua LPN Beserta Anggota, yang kami hormati ketua NUI beserta anggota yang kami hormati ketua Bungdes beserta anggota yang kami hormati ketua Arita Taruna beserta anggota yang kami hormati bapak-bapak ibu-ibu RW, yang kami hormati pula Babin Sas, Babin Antik Mas dan seluruh panitia, kunjungan tahun Desa Panggilinglo, tahun 2022, dan yang berbahagia seluruh hadirin, hadirat Anusati di Pertama dan yang paling utama, tiada kata lain yang paling indah selain syukur kepada siapa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita, alhamdulillah, masih diberikan kesehatan. Sehat walafiat, ya, sehingga bisa bertatap muka, bersilaturahmi, berkumpul di malam terakhir dalam rangka sedekah dunia atau unjungan desa paling tahun 2022 ini. Oh, Oh, my God. I don't know how to say you get something, I don't know how to feel it